Hey guys, hari ini kita pergi ke Sweet lagi. Yang kemarin-kemarin kita udah bikin video kan? Udah, banyak ada. Jadi, kita pergi ke sana. Terima kasih banyak buat keselamatan berakhirkan gitu. Let's go! <tuh> Pergi keluar ya, hari ini hangat. Berikan hmm. udah ku jadi jangan risih ya. Iqimah, Iqimah, let's go. お礼参りをします。 jadi, saudara mau kita ngedatangsi nih. sini oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Tempat oke, oke, oke, oke, oke, bagus oke, ya. Waktu pertama kali kita datang ke sini, tempat sini. <tuk> banyak orang tapi hari ini nggak ada orang sepi banget <tuk berni -raun> ada orang oremairi dong terus ada omiyamairi juga dan oremairi お宮参り お宮前入りは? <笑><お宮前入りで笑><笑><笑> <お宮前入りは何でしょうか? 笑> Pampasahai teh, kalian cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. dan Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Tradisi Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik. Cantik mungkin habis itu mereka pergi ke restoran yang apa yang gitu ya <laughs> kosok-kosok aja jangan bilang kuat-kuat ya kuat <laughs> <laughs> soalnya mama mama bikin video buat aku jadi dia nggak bisa bertemu. yang gimana? kok kueh? jadi kami sama gimana ya? jadi waktu bulan Mei aku pergi ke sana terus didoain jadi kayak gini deh hari ini kita mau barikin yang omah terus itu yang doain itu yang arah-ara tang jadi semua arah-ara tang udah balikin buat mereka jadi udah selesai deh jadi kapan kita balik sini lagi ya? kalau udah anaknya ada di dalam perut aku ya datang sini lagi jadi teman-teman juga doain ya biar cepat dapat anak lagi Tahun ini kurinci, uangi, Semoga ya. Semoga dapat kakak kamu, oingchan, oingchan. Bukan ya? Ipot, otot. Terima kasih. Selesai. Selesai. soalnya aku mau minum susu jadi langsung kasih minum <laughs> sebenarnya ada arah-arah tangan tapi aku nggak buru itu jadi pakai ini aja <laughs> okay. langsung ganti aja soalnya aku nggak pakai tangan satu jadi mama bantuin makan <laughs> tapi okay. seperti Mama, makan dulu. Huh? Oke. Okay. <laughs>